semangat pagi lor mudah-mudahan kalian selalu dimudahkan rezeki dan diberi kesehatan ini lor ini acaranya Ah, ini habis jualan lor kondisinya seperti ini lor kayaknya dagangan masih banyak lor Ya, namanya rezeki itu kita tidak tahu ya. Seperti apa di jalan itu. Kadang sekalinya enak jualan, enak dagangan habis lor. Ini kayak gini lor. lor. Ini tahu-tahu masih banyak ini. Ah, sampai segini banyaknya ini. Ah. Ini ibu saya lor, yang selalu mendukung saya lor. Ah. Ini nitip dagangan ini lor. Ini dagangan ibu saya lor. Ini lor. Kayak gini-gini. Yang lainnya itu ya dari pasar loh Kayak gini loh keadaannya nyala Oh ya, Ini ada sedikit cerita ya Lur mungkin bagi kalian yang belum Tahu channel saya Atau yang belum pernah mengikuti sebelumnya jadi dulu itu ceritanya sekitar tahun 2019 saya mulai bikin channel YouTube loh. Saat itu kalau tidak salah masih mulai belajar lah loh, masih nyoba-nyoba buat berbagi cerita di konten dan subscriber baru 17 kemudian saya offkan sementara tuh. Halo. Sebentar, <laughs> kondisinya masih rame loh. Hai. Wah, lor, lor. Oke dilanjut cerita lur. Sebenarnya saya itu tinggal di Jawa Timur lur. Tempatnya itu di Berita Selatan lur. Di pedesaan jalur. Lokasinya saat itu lur. Untuk masalah sinyal itu terus terang itu susah lur di sini lur. Terus untuk wifi juga itu sangat susah juga lur. Belum menyebar merata lur. Jadi itulah masalah salah satu dari masalah jalur. Ya masalah akomodasi dan masalah finansial juga lur berpengaruh ya lur. Dan mudah-mudahan di awal tahun ini lur Di tahun 2023 ini Saya bisa melanjutkan Untuk berbagi cerita Buat dulur-dulur semua Dan mudah-mudahan kalian selalu dimurahkan rezekinya lur Dan selalu diberi kesehatan ya lor untuk kita bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman lor Mungkin sekian dulu ya Lur untuk pengenalannya ya Lur Pesan hari ini Lur buat kalian <tuh> Hari ini kalian bukan siapa-siapa Lur Tapi esok kalian luar biasa Lur Semangat pagi Bye bye da.